Mantung enggak,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 menemani santai bagi kalian saat ini bang iman yang kami nyuguhkan info-info menarik dari lesti dan bila di kabar pertama kita lihat ada cedukan vitamin dari abang fatih persahabatnya masya allah digendong siapapun memang tidak pernah rewel selalu anteng dan pastinya yang menggendong pun terasa nyaman banget ya alhamdulillah Leslar tentunya di sana dikelilingi oleh orang-orang baik dan ada doa baik juga buat abang fatih Semoga jadi anak soleh Hafiz Quran Abang Fatih Amin Masya Allah ini doa baik dari saudara-saudara Di sana, Alhamdulillah Mudah-mudahan doa baiknya diijabah Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Amin Kemudian juga bersahabat ya, kita lihat juga Cidukan vitamin dari Bunda Lesti Yang mengunggah foto Di feed pribadinya, Masya Allah Alhamdulillah, di akun Instagram di Bunda Lesti, akhirnya ada foto Yang tentunya cantik, Masya Allah Mudah-mudahan tentunya Sehat terus untuk Bunda El Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Namun kita salafok juga dengan kalimat yang ditulis oleh Bunda Lesti Hasbunallah, Wadi'mal wakil, Masya Allah Tabarakallah Foto bayi papa abang Wah, Masya Allah, ternyata foto ini difotoin oleh sang suami tercinta Alhamdulillah, Masya Allah saya selalu untuk Leslar, doa terbaik pokoknya setiap hari selalu diberikan untuk Leslar family di Diversingan ini pun tentunya komentar pun banyak sekali diberikan Diantarin dari Kak Marjin yang ikut menanggapi tantik nah katanya Masya Allah Ada juga bersahabat tanggapan lain diberikan dari akun Instagram Dari Putra Siregar Abang Dery mengatakan love Masya Allah begitu banyak doa Dan tentunya dukungan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya Tanggapan selanjutnya Dari fans Salah satunya persahabat Dari akun instagram Sopandiani.82 Masya Allah tabarakallah. Sehat gelis dan papanya abang El Rizky Pilar juga ganteng. Muhammad Leslar Al-Fatih Pilar, doa baik selalu diberikan dari orang-orang baik yang tentunya selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya, bersama kita lihat juga cedukan lainnya, masya Allah. Abang Fatih, tersahabat ya Tentunya lagi digendang oleh juragan 99 Alhamdulillah ketemu dengan Mas Gilang juga sana sana ya Yang tentunya menunaikan ibadah umroh juga Kata Mas Gilang si ini bilar kecil Ekspresinya aduh lucu banget, apalagi saat memanggil bunda Suaranya bikin candu banget, persahabat Dan kita lihat ekspresi bibel juga lagi menguap Wow, <laughs> lagi ngantuk berat nih bersahabat ya tapi terlihat sangat menggemaskan sekali ya Alhamdulillah Masya Allah begitu banyak orang-orang baik yang sangat tulus mensupport idola kesayangan kita di disimpan juga kalimat caption yang ditulis oleh akun sandal putih pilar dah dah gemes banget sini mungil bunda Masya Allah manggilnya aja lucu dan punya candu banget persahabat Komentar pun, tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Tanti 21, "Masya Allah, Nak, suaramu itulah bikin candu banget, serak-serak dimana gitu, lembut banget, panggil-panggil bundanya, sehat-sehatnya Kasib, anak solehnya pandai." Amin. Ada juga bersama tanggapan lain dari akun di Instagram. Harmini 1.4 mengatakan Masya Allah Abang El anak soleh Gemes banget onti sama Abang El Yang manggil bunda-bunda Abang El lagi digendong sama Uwak Joragan 99 Masya Allah Pokoknya doa terbaik untuk Leslar family Selanjutnya kita lihat juga bersahabat Kita mampir ke outfitnya Bunda Les dikejorah Outfit yang dipakai oleh Bunda El Ini juga harganya luar biasa Fantastis Mencapai 3.944.899 rupiah Masya Allah, Alhamdulillah Berkah barokah untuk rezekinya Semoga lancar dan mudah-mudahan Rezeki idola kita juga bisa menular ke kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Berikutnya juga bersahabat ya kita lihat cedukan momen saat Papa B main bola Ini main bola kemarin bersahabat ya Papa Bilar, ini keren banget persahabat. Lagi belajar bahasa Arab sudah paseh nih persahabat ya, Masya Allah. Luar biasa, idola kesayangan yang tentunya selalu mau belajar. Emang bener ya, tentunya kata Bang John kemarin, Papa B. itu anak muda yang smart. Selalu ingin belajar seperti baca-baca buku, Subhanallah. Luar biasa, Papa Bilar. Teruslah belajar ya untuk Papa B. Mudah-mudahan selalu berbuat baik Semoga Allah selalu melindungi kalian bertiga Dimanapun kalian berada Amin Dan pastinya kita juga masih menunggu Cidukan terbaru nih ya Kabar baik, kabar bahagia Selalu kita nantikan dari Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di pagi ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang menuncapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh